Nah itu dia, lihat tadi ya, ini dia orangnya nih, ini nih, ini dia, nah ini dia ya, nah dia masuk, dia masuk ke sini, ini, ini orangnya nih, nah dia masuk ke sini, dia lihat kanan, dia, dia lihat dulu kanan kiri situasi, nah dia masuk nih, nah, nah ini dia, ini ya. Ini detik-detik ini, ambil ini. Nah, dia ambillah itu scope tuh. Nah, dia masukkan kan? Dia masukkan. Dia jalan. Ya, dia jalan. Ini nih, ini, nah. Setelah itu kan saya keluar Nah dia mau menuju ke rumah satunya Eh hey, Eh hey, mas Sini coba buka punya itu, kau buka? yang baru pak nyari pak. kau buka itu, apa yang kau ambil di samping rumah itu? pas ituan, pakai yang... empat. ah? pakai. pakai apa? itu situ. coba kau buka, apa yang kau ambil di situ? Hmm. kenapa kau ambil itu? hingga akhirnya. ya maaf yang baru pak. kenapa kau ambil? Ya, saya baru pesan. baru baru kali ini saya nyari pak. Kok enggak barang itu barang dipakai taruh situ? Iya maaf Pak ya. Hah? Iya maaf. Kok orang mana? Ini Pak dalam. Inilah. Pakai CCTV kawan. Ya, pakai CCTV. Kamu tinggal di mana? Kau di situ dulu. Di Selang, Pak. Hah? Serang? Serang mana? Serang jauh ini. Eh, kau di sini dulu. Ya. Kau tahu nggak kau salah? Iya Pak maaf Pak. Kau berdiri situ. Ya, maaf maaf. Kau serang mana? Serang Cibitung pas sini uh. Maafin saya Pak. Kalau kau ngambil barang itu ambil barang jangan asal ngambil barang. Iya Pak maaf Pak baru saya memakai gini pak. maksudnya baru bagaimana? Ibanu ya, nyari kayak gini belajar, Gak ngerti, bos aja kata bos. Itu kelilingin dekat-dekat aja, gitu. kan gak ngerti. Kamu di mana tampung ini? Ini ya, di sini. Punya siapa? Kamu nampung di mana ini? Di bang Roy. Boleh gak ngambil barang kayak gitu? Tahu saya belajar udah saya nggak ingin kayak lagi dah. Buat buat peringatan saya dah. siapa Pak. Nah sebenarnya kapok saya dah, dah. tidak bagus kayak gitu tuh. Harus ya, <coughs> kali ini siapa? Ya, coba sendiri, coba sendiri, sendiri. Sebutkan nama siapa? Saya Randi. Asli mana Randi? Nah, ini asli asli Purwakarta. Purwakarta. Sudah lama kamu di sini? Saya mulung baru satu minggu lamanya Pak. Hah, satu minggu lama ini saya mulung baru. Cari uang. Ganti. Ini saya ingatkan kamu ini. Iya Pak. Ya, ini saya ingatkan. Iya. Boleh cari uang. Ya, hmm. kalau kita jujur, lagi Ada saja pertolongan. Iya. Kamu mulung gak ada masalah. Makasih banyak Pak. Makasih banyak ya Allah. Saya ingatkan kamu ini iya, pak. Dan saya ingatkan kepada yang lainnya juga yang suka mulung ya, hmm. Ini pengalaman Seperti Randi ini Dia sudah minta maaf iya, Saya baik. maafkan dan Untung saya yang dapat Takutnya kalau orang lain yang dapat kamu Randi Makasih banget pak Ampun saya kapok ini lagi deh. Baru... Jangan begitu lagi ya, ya ampun, pak. Hmm. Baru kali ini kan Baru kali ini pak saya Baru belajar pak Baru satu minggu saya nyarinya ini Atau bosnya nggak boleh jauh-jauh Pokoknya Pak, tidak boleh nih. seperti itu ya Ya maafin Pak ya ah, Ini Randi ini pelajaran buat kalian Buat kita semua Memang sekarang ekonomi susah Tapi jangan ambil punya tetangga dan sebagainya Ya kamu sudah minta maaf Randi Ampun ya Pak makasih Maafin saya Pak ya, ya. Saya mau tanya Randi Apa yang membuat kamu mulung seperti ini Ya habis istrimu kan ekonomi sulit ekonomi sulit iya satu kedua saya kan nggak punya jasa Nggak punya jasa Nggak punya jasa pak keluarga ada di mana? Purwakarta di Purwakarta hmm. kerja nggak? buru-buru kerja bangunan kan karena sepi pak proyek-proyek proyek-proyek pokoknya pesan saya jangan ngambil barang orang ya makasih pak ya dan saya juga minta kepada pemerintah inilah kondisi ekonomi rakyatmu ini sampai dekat Siang-siam jam segini, mutar ke sana kemari, asa dan salah ngambil barang. Ini karena faktor ekonomi. Inilah kita negara yang kaya, tapi kita dijajah secara ekonomi. Inilah, inilah, saya bilang, inilah rakyat Indonesia yang tidak ada pekerjaan. Makasih, Pak. Ya. ya, ya, namanya Randy. Mudah-mudahan video ini sampai ke Kang Mulyadi, tahu Kang Mulyadi, Kang Deddy. Kan, Mulyadi. Jangan sampai Pak kalahin lepas, malu, Pak. Tahu nggak? Kenal nggak? Itu orang baik. Itu orang baik. Siapa tahu kasih, kasih kerjaan. Amin, amin. Ya kan dia itu orang baik. Orang Purwakarta. mantap Bupati Purwakarta. Saya kenal beliau. Kamu Ayah, kenal nggak? Tau nggak? Nggak pernah sih nonton di TV doang. Kadang -kadang Tapi kalau tahu kan? Kita, ya ya mudah-mudahan hmm. Kang Mulyadi sekarang anggota DPR RI bisa membantu warga Purwakarta. Ya, Pak, makasih Pak ya. Ya, rendi ya. Lanjut. Makasih Makasih Pak. Sekali lagi saya pak Maaf ya, ya. Ya. Nah itulah tadi Videonya kawan ya Kejadian tanggal 9 Mei 2023 Pada siang hari jam 13.30 ya Sekitar jam setengah duaan diterkam di CCTV saya nih, ya. Ini, ini adalah pembelajaran, apalagi di rumah saya ini di perumahan saya Delbase ini beberapa kali kejadian barang hilang orang-orangnya bahkan ada motor ada apa rumah. Inilah pentingnya CCTV, ya di setiap RT harus ada. Inilah pentingnya ini dan bagi saudaraku. Ya, sahabatku yang kebetulan saat ini mau mulung, saya berpesan: jika mau mulung barang-barang bekas, jangan ambil barang-barang orang yang masih dipakai. Ya, saya tahu, ya, saudara-saudaraku, ada yang mulung karena kebutuhan ekonomi yang sulit. Tapi jangan seperti tadi, oknum-oknum yang ingin mengambil barang yang masih bagus. Bagaimana kalau di setiap RT di situ tertulis pemulung dilarang masuk? Kalau pemulung dilarang masuk, rezeki kalian juga akan terputus di bidang itu. Jadi jangan sekali-kali ambil barang orang. Ini juga saudara-saudaraku yang punya rejeki, ya tolonglah rumahnya dikasih CCTV. Ya kalau di RT bisa urunan buat CCTV dikontrol. Sehingga, kalau ada barang hilang, bisa dicek. Ini, kawan, mudah-mudahan ke depan tidak terulang lagi. Saya tadi itu memberikan dia nasihat agar tidak melakukan yang sama. Bisa saja, kalau saya teriak itu semua masyarakat di sini, warga di sini, berkumpul yang saya khawatirkan dia dihakimi. Ya, karena apa? Di sekitar perumahan saya ini sering terjadi pencurian entah siapa yang melakukan belum ada yang ketahuan tetapi dengan adanya seperti ini takutnya masyarakat sini emosi maka cukup saya ambil alih saya pulangkan orangnya dan mudah-mudahan tidak terjadi lagi di tempat lain ya, jangan lakukan itu ini saja kawan ini di perumahan LBS 2 ya kayaknya tadi dia nyobran dari Sobrang Perumahan Harmoni kalau enggak salah